Baiklah para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Kita ke kabar pertama, ada kabar spesial bahagia untuk kita semua para fans Ada sebuah postingan para sahabat, ya ini adalah momen spesial dari sian groomsman Rizky Bilar kumpul bersama para sahabat, ya Di salah satu mall, tentunya luar biasa Bergabung bersama Passion Jewelry Lee, ini para sahabat, ya. Dengan toko berlian. Yang matempat tersebut adalah sponsor di acara pernikahan Leslie dan Rizky Bilar. Luar biasa persahabatnya memang kebanggaan banget nih Abang Bilap Tentunya memberikan suatu kebahagiaan, keberkahan untuk teman-teman dekatnya. Luar biasa, mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Postingan tersebutlah di kembali oleh akun Instagram, HP Sultan. Tentu dalam postingan tersebut banyak sekali komentar dan tanggapan dari para fans, yakni dari akun Instagram. Tim support Leslar mengatakan, Kak Gio Best sibuk tapi masih menyempatkan waktu. Wow, banyak yang salut banget sama Kak Gio, Gino Abraham bersahabat ya yang mana tentunya walaupun si sibuk Kak Gio menyempatkan waktunya untuk bisa bergabung bersama groomsmennya Risti Bilar persahabat, ya doakan yang terbaik mudah-mudahan tentunya mereka juga selalu diberikan kebahagiaan Selanjutnya ada komentar lain persahabatnya dari akun Instagram Mario Ernie mengatakan kayaknya mereka mau kilau-kilau drink -kilau di acara agak dan resepsi Wow, luar biasa persahabatnya doakan yang terbaik saja kita masih menunggu kejutan dan tentunya kabar baik dari para grup yang Rizky Bilar. Berikutnya para sahabat kita lihat ada sebuah unggahan spesial yang lagi rame banget ya. Tentunya soal foto profil WA-nya di Lesti yang diunggah para sahabat ya. Foto profilnya cute banget ya. Tentunya foto profil Priwed Lesti dan pilar Luar biasa kita melihat begini aja sudah bahagianya minta ampun. Apalagi tentunya mereka duduk di pelaminan, persahabat ya, pastinya bakal viral langsung trending Kita doakan terbaik saja untuk idola kesayangan kita Ke kabar selanjutnya juga persahabat ya, kita lihat Ada kabar terbaru nih, yang mana? Lesti Kejora lagi, meeting virtual bareng Kak Renzi Lazzuari juga Disitu ada persahabat ya, wow, kayaknya ini lagi bahas soal pernikahan lagi yang sebentar lagi persahabat ya akan dilangsungkan mudah-mudahan saja acara dilancarkan dan kita mendapatkan kejutan yang sangat bahagia langsung dari dedek dan Abang Pilar. Terlihat Dede Larissa sangat cantik banget persahabat ya dengan luar biasa memang calon manten yang setiap hari penampilannya sungguh luar biasa aura bersinar di wajahnya dedek OST sudah terpancar persahabat ya doakan tentunya mudah-mudahan Lesti dan Bilar diberikan kebahagiaan Amin ya robbal Alamin Postingan tersebut telah dipost Kembali oleh akun Instagram Sendala Putih Bilar Ada sebuah kalimat caption juga yang dituliskan Di persahabatiah meeting virtual Bahas apa ya kira-kira oh, ya? Membahas soal akad Dan resepsi pernikahan Bersama orang-orang Desainer yang persahabatiah doakan saja Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan Selanjutnya dari Lesti dan Rizky Bilar kita masih menunggu kejutan selanjutnya persahabat ya tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan kabar dan info terbarunya mungkin ini informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Saya mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.